Oke okay guys, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Fajar Official 2022 Yang akan selalu menemani Anda Dimanapun Anda berada Kemarin kita udah membahas tentang Kisah Al-Fatih dan sebelum itu Kita pernah juga membahas tentang Ukraina dan Rusia nah, Setelah ini kita akan Membahas tentang Apa sih dampak nuklir Jika Pak Putin Menggunakannya di Besok ketika perang bersama Ukraina Jangan lupa cuplikan setelah ini Konflik Rusia dan Ukraina masih berlanjut hingga saat ini Yang dikhawatirkan akan menyebabkan resiko perang nuklir di antara kedua negara Ancaman perang nuklir sejak pasukan Rusia menginvasi Ukraina Yaitu tepatnya di tanggal 24 Februari 2019 22 kemarin. Nah, terutama apalagi mulai bergabungnya militer-militer dari negara lain. Contohnya nih, kemarin Rusia dibantu oleh federasi negaranya yaitu negara Chesnya. Bahkan baru-baru ini kita dapat kabar bahwasanya Rusia meminta beberapa ribu pasukan dari tentara Suriah. Nah, ini udah banyak nih, banyak yang mulai ikut nimbrung dalam perang perangan ini nih. Jika perang ini udah mulai serius Nah, apalagi udah mulai bergabungnya para militer-militer nah, maka ini akan membahayakan negara-negara lain apalagi negara-negara adidaya atau negara-negara adikuasa udah mulai mengeluarkan satu persatu senjata paling ampuhnya contohnya nih Rusia ingin banget mengeluarkan nuklir jika negara-negara lain mengganggu peperangan dia dengan Ukraina Padahal kita tahu sendiri Rusia ini diperkirakan memiliki 6.100 nuklir apa sih penyebabnya? rang nuklir dalam skala besar itu akan diprediksi akan menyebabkan banyak kematian di seluruh dunia nah, dan, dan banyaknya radiasi nuklir dan efeknya bagi tubuh manusia sangat tidak baik nah, jadi nuklir ini bukan cuma tapi bukan fasi dan fisi tapi uh, efek dari nuklir ini bukan hanya le ledakan nah, kalau kita menembakkan namanya fasi kalau di sampai meledak ternyata visi nah, tapi nuklir ini, itu dua-duanya bahkan setelah visi dan fasi ini ada dampak tersendirinya mulai dari radiusnya, nanti radius segini kena penyakit apa, radius segini mulai terkena apa, lain ini membahayakan uh, bumi kita, karena jika satu nuklir jatuh aja, ini akan membuat borok di satu bumi ini contoh nih, saya punya uh, laptop apple, nah, apple nih bergambar apel, sebenarnya apelnya utuh nah, tapi gagal ada borok satu, makanya apa jadi apel krowak, seperti itu sama seperti perang nuklir, satu nuklir jatuh maka tidak cukup kemungkinan seperti negara inggris atau negara mana gitu dijatuhin nuklir Gal dalam waktu 20 menit, seluruh negara inggris itu rata dengan tanah inilah penyebab nuklir ledakan nuklir itu juga memicu berbagai fenomena nuklir winter di berbagai wilayah uh, dan juga dapat mengalami Dapat mengalami yaitu musim dingin berkepanjangan Dampaknya, bayangkan nuklir meletus Maka dalam kita akan merasakan karena udah tertutup lapisan ozon Maka umat di bumi ini akan merasakan kedinginan yang sangat dingin Bahkan hingga langkahnya bahan pangan dan banyaknya kematian Dan juga uh, pakar kebijakan luar negeri pun menilai konflik politik yang menyebabkan nuklir uh, dalam skala terbatas sekalipun menghancurkan area di dekat ledakan meski tidak menimbulkan efek perang secara global tapi sekarang ini berbagai jenis bahkan ukuran nuklir ini sangat membahayakan bom aja itu jika diledakan dapat menimbulkan uh, berpotensi memicu visi dimanapun dampaknya bisa sangat menghancurkan Apa, a, a, apalagi nuklir visinya ada reaksinya juga ada ha. Visi itu kita sebut dikenal dengan uh, dikenal dengan sebagai bom atom sama dengan bom yang pernah menghancurkan uh, Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dulu. Kemarin nah, juga kita dapat kabar baru-baru nih uh, Presiden Jepang nih uh, ini minta mohon ke Putin jangan sampai menjatuhkan nuklirnya karena jika nuklir sampai jatuh maka akan sangat membahayakan radiasinya karena kita Jepang juga pernah mengalaminya dan efeknya itu sampai sekarang contohnya seperti tanah tidak subur nah jadi kita kita lihat di Jepang ini tanahnya udah gak bisa ditanamin lagi di daerah Hiroshima dan Nagasaki gitu nah, padahal di perang dunia dua dulu bom Hiroshima dan Nagasaki itu dijatuhkan bom dengan kekuatan ledak sekitar 15 kiloton atau hingga 20 kiloton TNT lah TNT ini antum nih yang suka lihat Anglibert nih lihat TNT bom ya nah, itu itulah TNT atau uh, bahan buat membuat bom atau nuklir ada pula Uh, senjata nuklir yang memiliki efek serupa sampai menimbulkan kerusakan parah Misalnya bom termonuklir nih atau hidrogen Yang memanfaatkan ke ke kekuatan reaksi fisi untuk menggabungkan atom dengan hidrogen Berdasarkan analisis Union of Concerned uh, Scientific Senjata nuklir ini memiliki panas yang sama dengan panas matahari Bayangkan Nuklir sama dengan panas matahari, makanya ketika ada nuklir dijatuhkan, nanti dalam radius 11 km ini orang akan meleleh, bayangkan. Kena nuklir, dalam radius 11 km orang akan meleleh, dan di radius 50 ke atas itu akan mengalami luka bakar tingkat 1. Padahal orang-orang yang kena luka tingkat bakar tingkat 1 itu kebanyakan udah, yaitu meninggal. Nah, ini bahaya nuklir jika terjadi besok nih. Lantaran yang sangat membahayakan, bom termonuklir ini pernah diuji dan tidak pernah lagi digunakan dalam peperangan. Tapi jika Putin pengen banget menggunakan ini lagi, nah maka bisa aja sih tapi janganlah jangan sampai guys kita harus mendukung perdamaian di antara dua negara ini. Nah, terus Rusia ini adalah pemilik senjata nuklir terbesar di dunia. Persediaan senjata nuklir Rusia itu mencapai 6.257 unit pada 2021. Dari total jumlah tersebut 1.760 nuklir sudah dipensiunkan. Ini berarti Rusia tinggal memiliki nuklir 4.497. Nah, sebanyak 1.600 gulu nuklir aktif di Rusia sudah dikerahkan atau berstatus siaga jadi udah ada 1600 nuklir nih yang udah disiap siagakan di perbatasan jadi kalau tinggal tunggu berita pak putin aja kalau pak putin bilang lempar lempar langsung hancur semua satu negara nih nah seperti itu dan sementara 2897 sisanya masih diposisikan sebagai cadangan uh, perang Jumlah senjata nuklir yang dikerahkan Rusia tersebut sebenarnya melebihi batas perjanjian perlucutan senjata nuklir atau Strategic Arms Reduction Treaty atau disebut dengan START antara Amerika Serikat dan Rusia Pada tahun 2018, batas START ditetapkan sebesar 1.550 unit Jadi pernah ada perjanjian START ini antara Amerika Serikat dan Rusia bahwasanya kita boleh nih punya nuklir tapi nggak boleh lebih dari 1.550 buah dan dicanangkan akan berlaku hingga tahun 2026 Menurut Bulletin of Atomic Scantish Seharusnya ada inspeksi tahunan untuk mengecek Apakah jumlah nuklir di Rusia atau di Amerika Serikat ini bertambah atau berkurang Jadi biar tidak saling mengikahi janji loh tapi, eh, tapi karena adanya pandemi maka tidak diadakan inspeksi Uh, pengecekan nuklir baya. Nuklir ada-ada pengecekannya, apakah nyusapnya nuklir? Nah, nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Nah, efek yang ditimbulkan dari ledakan nuklir. Bom nuklir berkekuatan 10 kiloton TNT yang tadi saya bilang di Hiroshima kemarin tuh, itu menyebabkan setidaknya 50% penduduk akan meninggal dunia dalam radius 3,2 km, 50% penduduk atau setengahnya itu akan meninggal dunia. Diungkapkan oleh Ichan, disingkat Singkatan dari International Campaign to Abolish Nuclear Weapon nah, Ledakan nuklir ini juga di udara juga berpotensi berdampak ke wilayah yang lebih luas Banyaknya kematian disebabkan oleh kebakaran radiasi yang intens maupun cedera fatal lainnya Para ahli memprediksi ini Sejumlah penduduk ini akan terluka apabila Pak Putin ini benar-benar mencanangkan Apa yang dia ucapkan, contohnya dia bilang Jatuh, jatuh beneran, nah ini buaya kan nih Maka akan jadi borok di Suatu bumi nih, apalagi kalau Semua negara mengarahkan duplikasi masing-masing Wow, maka udahlah Ingat kata Pak Putin kemarin Kiamat itu urusan Tuhan Tapi jika Eropa dan Barat pengen Kiamat itu urusan saya Ini kata-kata yang paling terima dari Pak Putin Masa sampai sekarang NATO takut bukan cepat putin, bahkan dapat bukan cuma kebakaran, bahkan juga dapat menyebabkan keruntuhan bangunan. maka mengimbau Menghimbau agar semua orang itu harus punya pelindungan di bawah tanah, harus berlindung selama 24 jam untuk menghindari paparan radioaktif. karena jika udah nuklir dirudakkan guys, nanti antum kamu akan melihat ketika nuklir jatuh itu nanti agak ada gumpalan jamur. Nah, nanti jamur ini menyatu dengan awan dan setelah 20 menit setelahnya, awan ini akan jatuh ke bumi dan menyebabkan hujan. Hujan ini berwarna hitam. Nah, air yang warna hitam ini ini adalah uh, campuran awan dengan radioaktif bekas nuklir yang telah dijatuhkan tadi. Nah, makanya jadi hati-hati nih. Ini efeknya banyak, guys. Nah, meski selama dari perang nuklir seseorang tetap berisiko nih bahwa debu. Nah, jadi Orang ini walaupun udah nuklir nih udah selesai nuklir orang ini nggak kena apa-apa tapi tetap berisiko di tempat bekas nuklir nuklir karena apa debunya pun itu dapat memba apa mengandung radioaktif atau berbahaya bayangkan dan kan debu apalagi udaranya batin kan nah dan orang-orang juga yang terpapar uh, nuklir itu akan uh, menyebabkan 350 reaktor selama beberapa hari yang kemungkinan besar akan meninggal karena keracunan bayangkan. Orang yang tinggal bekas nuklir itu juga ada resikonya Kena air, udara kah? Kena debunya itu bisa meninggal karena terkena paparan radioaktif Menurut OAK nasional National Labrathium Dalam bukunya yang berjudul Nuclear War Survival Skills Tidak adanya salju dan hujan yang turun Partikel yang tersebar jauh mungkin uh, lebih minim radioaktifnya pada saat turun permukaan Jadi tempat-tempat yang jauh dari tempat jatuhnya nuklir itu tidak uh, dikit terkena radioaktif Jadi, di persaran, uh, tidak apa-apa di tempat-tempat yang jauh. Tapi kita sarankan apabila perang ini memang bener benar terjadi besar banget perangnya ya kita tidak bisa ngapa-ngapain, guys. Kita hanya bisa lihat mereka ini lempar-lemparan nuklir ke sana ke sini ke sana. Bahkan seekor sapi aja terkena radiasinya, kita makan, kita kena kanker tiroid, guys ini. Ini karena bahaya nuklir. Maka nah, kita di sini sebagai warga Indonesia, kita hanya bisa berdoa semoga perang ini selesai dan semoga titik terang diantara keduanya. Nah, jika ini masih dilakukan berkepanjangan, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa, guys. Selain kita berdoa dan tawakal. Kalau dalam Alquran disebutkan, ini bisa beri was, was, was wasola. Mintalah pertolongan pada Allah dan jangan lupa sabar dan jangan lupa salat Oke, okay, terima kasih pada hari ini, pada hari ini, guys. Mungkin kita akan bertemu lagi di hari selanjutnya dengan judul yang berbeda. Jangan lupa saksikan Fajar Festival 2022.